bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan seperti biasa saya buat video ini untuk memberi sedikit apa ya sedikit ilmu yang saya tahu untuk teman-teman khususnya youtuber pemula seperti saya dan video ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mencari teks untuk video kita di channel YouTube kita sendiri tentunya dan di sini saya menggunakan satu aplikasi dan aplikasinya itu gratis langsung saja kita download aja ke Google Play Store dan di sini saya sudah membuka Play Store kemudian kita ketik di kolom pencarian tags ntar nah ini tag you disini saya sudah punya aplikasinya jadi tinggal buka saja teman-teman dan sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu jadi aplikasi ini bisa mencari tag video yang akan kita buat misalkan kita ingin membuat cara mengupload video ke youtube nah nanti kita buka aplikasi youtube terlebih dahulu teman-teman nah di sini teman-teman harus download dulu aplikasi ini jika sudah biarkan saja jangan dibuka terlebih dahulu kita buka aplikasi youtube nya dulu teman-teman kita buka aplikasi YouTube. Nah, di sini kita cari nih di kolom pencarian. Kita mau buat video apa? Misalkan sini sebagai contoh saya mau buat cara upload video ke YouTube. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita cari video yang viewernya ramai teman-teman atau viewnya ya bisa dibilang meledak gitu nah disini bisa dilihat 2 tahun yang lalu itu viewernya 2,8 juta nah kita cari yang di tahun-tahun ini, yang minimal satu tahun di 2020 gitu dan hanya sebagai contoh di sini saya menggunakan ini, channel Khairunisa Adlina satu tahun yang lalu, dia memposting video cara upload video ke youtube dengan viewer 589 ,000. nah apa aja sih tag yang dia pakai caranya mudah teman-teman, dengan aplikasi itu kita bisa mengetahui apa aja nih yang di tag sama channel Khairunisa ini caranya kita klik aja nih titik tiga ini terus kita pilih bagikan nah kita salin linknya nah, salin kemudian kita keluar nah aplikasi tadi kan udah di download nih kita buka aplikasinya teman-teman nah ini aplikasinya dan untuk teman-teman yang mungkin mau bergabung di grup whatsapp kami bisa di klik kolom deskripsi nah, dan situ ada link berpas WhatsApp nah kemudian dapatkan teks dari url Nah di sini juga banyak nih optionnya saran kata kunci temukan kompetitor membangun YouTube backlink dan disini saya akan membahas bagian dapatkan teks dari url mungkin nanti suatu hari nanti ya, kalau ada kesempatan saya akan bahas satu-satu teman-teman Nah kita pilih dapatkan teks dari url Nah jika seperti ini kita di sini kolom ini kita paste link yang tadi. Nah kita biar tahu nih channel tadi itu menggunakan teks apa atau tidak. Nah, setelah itu kita pilih memeriksa. Kita tunggu. Nah, ini ada iklannya karena aplikasi gratis jadi ada iklan teman-teman. Nah jika sudah kita close. Nah ini teman-teman. Nah, tapi nanti nah si channel Khairunisa adlina ini menggunakan teks seperti ini. Nah kita kalau mau make kita tinggal klik aja nih Satu Begini Begini Begini Nah ini sudah di copy teman-teman Jika sudah seperti ini Tinggal di copy aja bisa, Atau bisa disimpan di catatan Atau bisa Langsung ditaruh di kolom tag video teman-teman Caranya mudah bukan? Dan seperti itu Jika sudah Pilih ini Nah udah, udah selesai Kita keluar aja teman-teman Kita simpan ke catatan biar tidak lupa dan sini nah ini teman teman tag nya jadi kita simpan dulu untuk proses upload jika sudah kita copas lagi dan mungkin caranya cukup mudah teman teman dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan terus dukung channel ini sehingga channel ini selalu memberikan informasi dan trik yang bermanfaat dan sampai sini saja videonya saya ucapkan terima kasih